Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru hari ini Bang Min akan menyukukan momen-momen spesial Saat di acara halal bihalalnya MS Glow Kita salpuk dengan pandanya Abang Fatih Yang semakin kece banget ya penampilannya Apalagi outfit yang dipakai oleh lesti dan Bilar Ini luar biasa Kita salpuk dengan penampilan papa Bilar tuh Kece dan keren banget ya Ala-ala Korea dan India Menyatu dalam... Dirinya Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan Idola kesayangan kita semakin banyak dukungan Semakin banyak doa juga Yang diberikan persahabat ya Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Idola kita Masya Allah banget nih kesayangan Kapal terbaik nih Kapal yang sangat menginspirasi Untuk banyak orang Masya Allah Satu kata keren untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya ada kabar bahagia yang kita dapatkan ini kabar spesial langsung dari imigrasi Soekarno-Hatta nih persahabat ya mengunggah sebuah video video Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Baby BBL ini sedang mengurus paspor nih persahabat wow, kira-kira mau terbang kemana nih persahabat ya BBL akhirnya mau naik pesawat juga nih Masya Allah sepertinya mau jelong-jelong keluar negeri nih sudah mengurus paspor Papa Bilar, Bunda Lesti ke Jorah tentunya nih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sangat luar biasa juga dari Ham nih persahabat ya masya Allah apa kata Lesti dan Bilar tentang layanan ramah Ham luar biasa kita simak di kalimat caption yang dituliskan sahabat Mido kali ini Lesti dan Bilar nyobain layanan ramah Ham dari kantor imigrasi Soekarno Hatta loh apa kata mereka ya pastinya Bapak Bilar seneng banget ya pelayanannya ramah dan sangat luar biasa Aduh, pokoknya kita bangga banget ya Makin penasaran Idola kesenangan kita mau Perbang ke luar negeri Kemana nih negara yang akan dikunjungi Mudah-mudahan bersahabatnya ada kejutan bahagia Dan kabar baik yang kita dapatkan langsung Dari Bunda Lesti Papa Bilar dan Abang Fatih Semakin gemes amat ya Papa Bilar dan Bunda Lesti Apalagi BBL Semakin lucu dan semakin pintar Masya Allah dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ada tanggapan dari Leslar, Stick yang ikut menanggapi postingan ini Masya Allah, embul, mau kemana sih? Ikut katanya -kata ya Aduh, makin penasaran banget ya Menyaksikan kejutan spesial yang akan disuguhkan oleh Leslar Ada juga tanggapan lain dari Umi di Disitu mengatakan, Abang L jalan-jalan Akhirnya bisa naik pesawat juga nih persahabat ya Doakan support dan dukung Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran Dan kita lihat juga persahabat Di komentar berikutnya Ada Nonon Mozart yang ikut menanggapi Masya Allah, Abang L buat paspor. Terima kasih, onti-onti imigrasi dan jajarannya. Masya Allah banget ya. Akhirnya, Abang naik pesawat juga. Luar biasa. Kemudian, persahabat, kita simak di unggahan IGS-nya. Ini menginfokan vlog Rizky Bilar. Alhamdulillah, sudah pecah di angka 1 juta viewers. Masya Allah, mudah-mudahan, persahabat, ya. kita selalu mendoakan yang terbaik untuk karya-karya idola kita. Berikutnya juga vlog saat tentunya Bunda Lesti bersama wanita-wanita hebat lainnya saat pemotretan ini juga sudah tembus, sudah pecah kita doakan yang terbaik untuk Leslar Entertainment kita juga mampir ke akun Instagram Leslar Entertainment yang baru saja memposting video Papa Bilar Papa Bilar ini tentunya mencurahkan isi hatinya ya Pas ART, pada pulang kampung, saat mudik semuanya, makan, minum, cuci, urus sendiri, pokoknya persahabatnya. Tapi kalau tidur kan ditemani kejo kejora sama Abang El. <laughs> Masya Allah banget ya, curahan langsung dari Pak Bos nih. Mudah-mudahan persahabat ya, tim Leslar Entertainment selalu betah dan selalu kompak untuk bekerja bareng idola kesayangan kita. Dan pastinya selalu menunggu konten-konten terbaik dari Leslar Entertainment yang selalu bikin happy, yang selalu membuat kita pastinya bahagia, doakan saling terbaik untuk idola kesayangan kita dan tim Leslar Entertainment.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 Oh, oh, oh.